So, gengs, welcome back to my channel Intro Woy, maka, uh, Waktunya kita celebration Untuk menyambut new normal yeah. uh, Kita tahu uh, Dunia dan negara ini Butuh revolusi baru Pandangan-pandangan baru terkait dengan situasi pandemi COVID-19 Jadi Dengan new normal dengan new normal kita bisa kembali beraktivitas berinteraksi tetapi tetap mengedepankan portal covid-19 mari kita nikmati tiktok tiktok tiktok tiktok uh, ajak teman Mbak Maluk tapi nangka masal uh, ini pertama kalinya saya react langsung dari tiktok jadi jangan lupa nanti follow juga tiktok saya Niko Laustafun Oke okay. udah ada makanan-makanan yang saya siapkan dalam hmm. sudah dihidangkan yellow, dan siap Oke semuanya Alright ya usah banyak bacot Mari kita makan yellow, hmm. model, nanti gelap ini di part mana, di detik mana yang menurut kalian paling gos? Oke, alright, kita sepakat. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, supaya saya akan buah makanan-makanan yang enak untuk kita nikmati. Oke, bed sore. Aurelia Rivalda, Aurelia Rivalda. Oke. Yang TikTok-nya sedapat yang lain, ini yang hmm. ya loh, hmm. sah, ini This is. Oh. This Seven on the This is. more is. is. This Oh, endingnya tidak nampak. Jadi endingnya tidak nampak ya. Jadi kita menikmatinya itu rasanya. Oh uh, ada yang kurang. Oh wow, wow, wow. tapi kios. Tapi yang topik timur itu lebih dominan. Hmm. Uh, ya, <tis> Terang tenang tenang tenang tenang. Masih banyak. Tenang. Tenang. Ada yang manis-manis, tapi bukan gula asta asta asta alai alai Ali kali anjoy <tuh> uh. Asik yang di depan itu yang di depan itu eh uh, Eko wisata yang di belakang Eko, hmm. di depan menarik perhatian di belakang bikin pusat pohonan. Oke, silsilah ini, kalau kemarin ini jalan sini, bukan yang tadi hmm. Fokus goyangan hai, hmm. fokus goyangan mata kalian itu ada yang lihat sesuatu hmm, saya juga kalau anda tidak melihat sesuatu fix sama mata kalian di dokter tata sama ada yang lubang-lubang tapi bukan doda <laughs> <laughs> Regina katuk, Ragina katuk. <laughs> temang temang temang temang coba kita ulang yep. sekali lagi ini kuri kuri kuri asik cinta bella asik Hati ini kita ulang sekali lagi cinta bela cinta bela atau cinta saya hmm asik okay. That's all right. hmm. Jangan lupa. Kalian pilih Di part mana yang menurut kalian Jos Dan jangan lupa juga subscriber channel ini Subscribe Supaya setiap hari saya hadirkan Makanan-makanan ringan dan panas Enak Semuanya untuk kita santap bersama Alright. Cukup dulu untuk reaksi TikTok kali ini Sampai ketemu di video reaksi TikTok